Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 5.5 untuk mengcreate basic cost center. Caranya kita ke folder accounting, lalu pilih controlling, cost center accounting, master data, cost center, individual processing. Pilih KS01 create untuk kode call centernya. Kita inputkan SAP01 strip a nomor login dengan valid from 1 Januari 2022 sampai 31 Desember. 2022. Setelah itu kita tekan tombol enter. Menginputkan data yang tetap di tabel nomor 2. Name-nya adalah grup A, nomor login. Kemudian description-nya adalah Center A, nomor login. Person responsible-nya ketika nama kita. Cost center kategorinya adalah H. Hierarki areanya adalah H 9500. Company code-nya adalah 1000. Bisnis areanya 9900. Dan profit center-nya adalah 1400. Setelah itu kita tekan tombol save. Demikianlah cost center berhasil kita buat. Dan kita akan menggunakan cost center ini untuk exercise selanjutnya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.